Oke sahabat desa kembali lagi di channel Alana Sukalani Di video kali ini kita masih berbicara seputar si pemandu desa Aplikasi lapor kemen desa tembus KPK Supaya korupsi di desa akan terbasmi sampai ke akar-akarnya Kemudian oknum-oknum yang menggerogoti dana desa Itu dapat dikurangi kalau bisa dimusnahkan Nah setelah kita menyusun laporan Menyampaikan laporan ataukah pengaduan ke melalui aplikasi ini tentu kita harus mengecek perkembangannya bagaimana cara mengeceknya di sini bagian kanan ya di sini ada cek pengaduan nah di pengaduan ini kita bisa menemukan kita harus mengisi dulu kode tiket pengaduan yang pernah kita daftarkan sebelumnya nah, jadi jangan sampai lupa atau kehilang dari uh, kode tiket pengaduannya jadi sahabat-sahabat tiket pengaduan ini kita akan mendapatkan jawaban seandainya kita telah melaporkan ataukah mengadukan nanti yang laporan yang sederhana yang biasa-biasa itu langsung dijawab admin kemudian di dimunculkan di cek pengaduan ini kemudian kita akan melihat jawaban dari admin Apakah itu puas atau belum? Kalau puas, maka ini ditutup. Kalau tidak puas, maka dilanjutkan kepada yang lain. Kemudian uh, dilengkapi dengan bahan-bahan, maka diberikan jawaban. Nah, setelah jawaban disusun, diberikan kepada kita melalui kita cek di pengaduan ini. Kemudian kita puas, maka ditutup. Ketika tidak puas, maka uh, dilanjutkan lagi. Dan begitu juga seterusnya. Sehingga nomor ataukah Tiket pengaduan itu jangan sampai hilang, agar disimpan untuk melihat perkembangan. Jadi kita tidak hanya sebatas mengeluarkan uh, informasi, tapi kita juga uh, perlu uh, menyimak perkembangan-perkembangan agar kita ada kepuasan uh, di dalam menyusun laporan. Kemudian kita juga bisa menyampaikan kondisi-kondisi ini ke bawah agar uh, melihat kondisi-kondisi bagaimana perkembangan selanjutnya. Dengan catatan, laporan ini bukan atas sesuatu yang terhadap kepada desa dan yang lain Tapi demi menyelamatkan desa dari oknum-oknum yang akan menunjukkan desa kita Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh